mohon Ma uh, <tuk> maaf, mau aku, <tuk> sorry sorry, nungguli kalian ya, mohon maaf ya guys, kita satu ini suka di gini, Tara kalau belum kena kopi ini, habis ini tamu suka ya, ya oke okay, oke, okay. kita pike bareng, ini tadi menunggu skenario zodiak, oh dead zodiak ya, keren banget, ini anjir dir, tinggalnya aku hilang tambah sega tuh di kolom teng, katanya oh, nah... <laughs> bukan seutan tapi nak muntun katanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam lebih sok ban aja yang lainnya udah dijual baca di cipwafa, anjrit bang, jangan ngadi-ngadi weh, weh, weh, terizla, terizla santuy dong halo, halo, coba roger lah, anjir jangan suruh pita roger aku tuh paling gak demen pake roger bang Dan gak demen gak bisa jokiin aku, mana ada aku jago aja kagak joki gimana ya bang ini kerjaannya tuh, ini hero, ini namanya hero Kadal Gurun guys ya Ini hero Kadal Gurun guys Ya Kadal ya guys ya Main t ini, ini Kadal Gurun weh Tempat Terizla sakit kali lah. tapi dia tuh, deh sebenarnya sendiri fem tuh Terizla guys, soalnya dia tuh ya, dia sakit tapi lamban kali, anjir Tuh, kagur gue ini kan kena Nanti gue telan lu sini kau, udah gede aku cok nih udah makan, gede aku cok bukan buaya darat itu bukan cowok ini namanya kadal gurun Yang penting kita harus amanin stak nih ya tak jangan sampai sampai hilang nanti dia kecil lagi jadi jadi mini dino lagi uh, uh, uh. santai lah kakalizra ini gak santai kali ya ini kau ini kupijak oh kutelan ya kau ya kakalizra hero lahmat ya teteh lahmat apa Waduh, siapa nih? Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, tuh wah, wah, tuh wah, wah, mati wah, wah, wah, wah, wah, kok wah, wah, wah, wah, wah, Bang nih punya wah, kayak gini ya sombong dulu guys sombong depan ya ya deh wah, wah, apa wah, wah, wah, wah, wah, Mau main dimana aja bosen kak itu Digimon beli di mana ini Digimon aku beli kemarin di pasar loak ambil pet dijepi aja teh mati aku cowok enggak <guruh> itu kandang resi gitu mohon maaf ya karena berteman sama kucing ini ini kadal gurunnya beli abis ini Tara ikutan katanya Chan ini jangan-jangan kang ghosting ini ini ya udah pacaran sama Tara fix ini Mbak Pak Harisza ya. lambat gitu sakit diri, Femme kasih speed yang meninggal gitu. <tuh>. Sakit so, kali lihat Harisza bagus main tar kita kan cerna apa yang tar bang? Tuh, mamang belum terpisah komen, cow dianggap like. Iya, bosan sambil liatin intro lagu orang pak. Fred, Fred, Fred. Utamakan kabur, cow iya Cok. Barat pakai magic sakit masa. Gua ngajak lu mabar ya minta jadi Aduh Aduh aduh rasa kamu Udah kalian jadian aja mah apa sih? Waaah mabar aku jadi. Mabir, ayo Got it! pernah Indonesia ketiga ya nggak? Eh jangan ngomong enggak nanti mau beneran kamu tar. Kau udah skin bangun, udah. The Dom. Astar berhitam. siapa sih yang Fk? Si Kagura. Kagura. Duduk anjir. Barat law. Ini lawan Groot. I'm Groot. I'm Groot. Lalu ke udah Ada jadian, cuman nggak publik aja kayaknya. Masih murmabur pada. Malu-malu kadal guru nih, Mang. Soalnya kelihatan banget tar dikit-dikit. Ayo main, Kang Gus, dengan Le, Si Le. Gua ngajak lu main, ya Si Ali. Si Ali, Si Ali gemes kali, Bu. Noh, putelan ya? Hah? Mambus kau. Bu Mama. Wicet apa yang mana jika non pake kagura Haaa, non pake kagura ayo Ayo, Boleh ikut, boleh, boleh, boleh Hahaha, nggak jadi mati Wuuuhuuuhuu Mati aku, coaa ta. Makasih tau silah-lahi berkas, dimudakan rezeki rezekinya. Wuuuhuuu Dimudakan rezeki aja, rezeki lewat ganda Semoga apa yang abang kasih tahu gede banget berlipat ganda panjang bersenya soal lancar jacknya Allah bisa kebon ya. ya Allah bisa kebon bon banget ya ayy Aja lah Wah itu buka kartu Udah mantan boleh gak? Levick Domino kapan gak? Kapan ya? Astaga ketinggalan aku kampret Ketinggalan apa lu Kita pijak-pijak dulu kan? Red Red Red Red Aduh-duh-duh nih. Aduh, hati-hati hati hati-hati Ah bro amat -oh, pak dimati aja pak aku, aku ini mati aku oh, it's gone, it's gone, it's gone, it's... Uh, aku jujur asli ngomongnya loh perlu buka hatiku Fred suka hei hei hei sini aku makan kau maknam mati kau cok, cok, mati kau. Cok, sini cok. mati yang mati Eh, isinya Elsa. Aku makan kau, mama mama mama. mama. Uh. Baru ku mah al mati, alutuk. Zolim itu suka di suka dapet balasan dari Allah. Langsung balasan instan orang Zolim. Eh, udah masuk Allah. Oh, hadir harus rabbai hadir lagi. Hal bang Rijal, welcome to the moon ya. Welcome to Mobile Legends ya, bang Rijal. 5 second to the enemy, reach the battle pit, smash them all through deploy Aduh, gak ke ini lanjir. Ini aku pijak kok, aku pijak kok ya Semangat, makasih Bang Bayu baru, Yang baru join, jangan lupa bantu Volekser, yuk ya, Udah apa, ada kau yang nyuruh, Pak Kau yang nyuruh aku, Pak Ini yang bikin aku mati, Bapak, ya Apek Legend Legend paham ga bang? ini si Barat ngomong apa sih? Oh Mati aku cu Oh oh oh seges oh, oh, oh, yes, yes, yes. itu semua semua Anjirit, anjirit. Gila lah skillnya bang, bang, bang Alpha. Sabarlah. Wah, wah, mati, mati, mati aku, Anjir. Sekarang kita traveling Anjir. Mimpi aku kipal mamat jalan-jalan bertiga Anjir. ngapain coba? Aku, aku kipal mamat jalan-jalan bertiga dalam mimpi ku. Ah Anjing, kurang ajar. Asik-asikkan aja, seru-seruan aja, aja kami dalam mimpi. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, Bisa, bisa, bisa! aduh, aduh, aduh, aduh, Bisa, bisa, bisa bisa. Itu anjir dikit lagi aduh, aduh, darah Itu dikit lagi, dikit lagi Ini ini aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, Balik balik Mampus loh, katanya Oh, gak mau, gak mau, gak mau, gak mau, Suka mau, gak mau, suka mau, gak mau, gak mau, gak mau, gak mau, gak mau, gak mau, belum mau, belum. mau, gak mau, gak mau, gak lagi gak mau, gak mau, gak mau, gak mau, Kalian dengar kan suara bawah tadi? Bisa ikut kabar? Boleh? Boleh? Ini kurang kan. ajar sih anjir Hei hei Sakit anjir Tolonglah Kak Gurcong Ayo ayo ayo minslut Ayo guys guys guys Wah ada ini Ih ah. takut uh. Mati ya cowok Masa cuma on tap banget lama mat njir Selasa MPL katanya, asli gitu ya ikut pampar boleh diam-manda ngejak ribut katanya Gabriel pake lens slow-slow jadi slow mau mungkin Hehe anjir slow -mah masih mending bang Bagus ini bang, gak ada bagus-bagus kok pakai pake lens celot kakak apa? Ini, ini, mitik receh Kak, minta give skin recall Nggak semua bang, datang datang minta give skin bang Laki-laki kerja bang Ya, bang reng ya, reng ya D, ade <coughs> Kayaknya ini ade-ade ya -ade. Kerja ya, dia ya Ikut arah amat dicok malam Kak, malam mabar kayak aku legend gimana dengan tamu kok Tamu kenapa, bang? Ah, pakai tamu oh iya iya. Tamus. ini kebijakan sampai mengundur ke. Terus deh. Iya, maaf dong, maaf ya. Anjir, janganlah kita kalah cu. aduh comeback lah, anjir halo real halo gak ada salahnya orang bersedekah bersedekah itu pada orang orang yang tepat bang aku biasanya ngasih sama orang yang gak minta-minta kalau orang minta-minta aku kasih. ngasih itu sama orang yang tidak minta-minta bang ya Oke, sakit kali iya anjir sakit banget haaarlah udah pahaya nih kah yes cul cul Saya pol Bordeaux ya Udah amat ya eh.